Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat vilah, salah satu karakter wanita solehah adalah mampu menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya Baik karena pakaian, dandanan, atau sebab-sebab yang lainnya Lebih-lebih karena sang istri tersebut senantiasa menaati suami dan merespon perintah suami dengan penuh ketaatan tanpa diiringi rasa sombong atau congkak atau merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suami. Sahabat filah, marilah kita renungkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya perempuan seperti apa yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling menyenangkan jika dilihat suami, menaati suami jika suami memerintahkan sesuatu dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya." Hadis riwayat An Nasa'i nomor 3231 dinilai Sahih oleh Syaikh Al Albani. Apakah yang dimaksud dengan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya? Misalnya, sang suami tidak suka melihat istri memakai baju jenis tertentu, padahal baju tersebut sangat disukai oleh sang istri. Maka seorang istri salihah akan mendahulukan keinginan suami daripada selera sendiri. Inilah karakter wanita istri yang terbaik. Yaitu dia berusaha memperbagus dan mempercantik dirinya ketika berada di hadapan suaminya atau setiap kali dia bersama dengan suami Demikian pula perhatian dan fokus utama seorang istri adalah berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan perintah sang suami di antara perkara yang memprihatinkan adalah banyak dari istri yang tidaklah berdandan dan berhias, kecuali karena hendak keluar rumah. Entah karena hendak berbelanja atau hendak mengikuti acara pertemuan di luar rumah atau sejenisnya. Adapun jika berkaitan dengan hak suami, ketika suami di rumah, dia pun menemui suaminya dengan baju ala kadarnya, bau yang tidak enak rambut yang kusut dan acak-acakan dan dalam kondisi-kondisi jelek lainnya sehingga sang suami pun akhirnya tidak berselera terhadap sang istri namun begitu sang istri hendak keluar rumah tiba-tiba dia berdandan dan berhias dengan penampilan terbaiknya bagaimana hati seorang suami akan dipenuhi kecintaan terhadap istri jika sang istri bersikap demikian lebih-lebih, jika sang istri tidak mau taat kepada sang suami, banyak bermuka masam, sering marah-marah, atau banyak berkeluh kesah di hadapan suami. Wahai para istri, perhatikanlah hal ini. "Jabir bin Abdullah Rodhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang yang telah lama melakukan safar untuk mendatangi keluarga." atau istrinya pada malam hari. Hadis riwayat Muslim nomor 1928. An-Nawawi rahimahullah dan Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa larangan ini berlaku bagi orang yang datang mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada istri. Adapun musafir yang sudah memberitahu sebelumnya tidak termasuk dalam larangan ini. Fathul Bari 9252, Syahr Syahiih Muslim 1373. Diriwayatkan juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian pulang dari safar di malam hari, janganlah langsung tiba-tiba mendatangi istrinya di malam hari, agar istri masih bisa mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya." Hadis riwayat Muslim nomor 715. Dari hadis tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan hendaknya para suami yang safar keluar kota tidak tiba-tiba pulang ke rumah dan menemui istri di malam hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika zaman dulu tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Mengapa demikian? agar para istri memiliki waktu untuk mencukur bulu kemaluan dan juga menyisir rambutnya. Artinya, agar para istri bisa berdandan dan menemui suami dalam kondisi terbaiknya. Dengan kata lain, kita dapati bagaimanakah kehidupan sahabiah, sahabat Rasulullah yang perempuan ketika itu. Yaitu, mereka sangat memperhatikan dan merawat kondisi dirinya ketika sang suami ada di rumah. Atau tidak sedang dalam safar Sedangkan ketika sang suami safar dalam jangka waktu agak lama Mereka tidak menyisir rambutnya atau tidak merawat dirinya secara umum Karena mereka tahu mereka mempercantik dirinya hanyalah dalam rangka menyenangkan hati suami Sedangkan saat ini sang suami tidak ada di dalam rumah dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan hikmah larangan tersebut Yaitu agar para istri mempersiapkan kedatangan suami dengan membersihkan diri, berdandan, mencukur bulu kemaluan, dan juga membersihkan rumah Membersihkan dan menata rumah ini bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah anha. Beliau berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pulang dari safar, dan aku memasang kordain di sisi rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Ketika melihat kordain tersebut, beliau mencabutnya seraya bersabda, 'Wahai Aisyah, orang yang paling pedih siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah.' Aisyah berkata, Aku pun memotongnya dan kain itu aku buat satu bantal atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5954 dan Muslim nomor 2107. Mengapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memasang korden tersebut? Hal ini karena beliau ingin ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati rumah yang indah karena diberi hiasan. Faidah dari hadis-hadis tersebut adalah hendaknya seorang wanita membersihkan, mempersiapkan dan menghias rumah, sebagaimana juga dia berusaha merawat, membersihkan dan menghias dirinya sendiri di hadapan suami. Inilah yang kita dapatkan dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita para istri menjadi istri yang menyenangkan hati suami dan mendapatkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dalam video ini datangnya dari kami, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share video ini dengan sahabatmu. Klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi Ayo dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Allah, Allah.